Selamat datang, semua pemirsa dimanapun Kalian berada, selamat bergabung Di Panen Hadiah Undian Tabungan Bima Periode 1 Tahun 2022, 2022. Nah, Wow Nah, Panen Hadiah Undian Tabungan Bima merupakan agenda rutin Yang dilakukan oleh Bank Jateng Untuk memberikan hadiah kepada para Nasabahnya, tata. Luar biasa sekali, dan Panen Hadiah Undian Tabungan Bima Periode 1 Tahun 2022 Untuk wilayah Koordinator Semarang kali ini Dilaksanakan di kantor cabang Bank Purwodadi. Purwodadi. Satu ya. jam dari Semarang ya. Oh betul. Dan sebelum kita memulai pengundian kali ini, mari kita saksikan video profiling dari Bapak Prihatin Yanto, yaitu nasabah Bank Jateng dari kantor Cabang Purwodadi. Ya, nama saya Prihatin Yanto dari Desa Pet tidak, karanganyar bisa Menduran, Kecamatan berarti kabupaten. Gerobokan, ya, saya itu sehari-hari hidup sama anak istri. Ya, alhamdulillah, berkah persewaan sama jual bantal guling itu bisa mencukupi rumah tangga dan buat bisa segala-galanya saya usaha ini ya kurang lebihnya sudah ada 10 tahunan ya sampai akhirnya sekarang ya Alhamdulillah berjalan kadang ya namanya orang berdagang berbisnis itu kadang ya ada ramenya ada sepinya itu sudah hal biasa lah kita semua harus perlu disyukuri nanti itu rezekinya bisa berkah gitu. Ya semuanya itu saya ya bersyukur maupun rezeki banyak, dikit itu uh, perlu disyukurilah orang namanya bekerja berkat Allah. Ya biarpun begitu saya tetap tetap tetap semangat semangat hiduplah. Saya itu menabung e, nantinya buat masa depan anak, buat anak sekolah, biar nantinya e, yang namanya rezeki itu kan tidak tahu kalau ditabung sedikit-sedikit nanti kan tidak terasa lah gitu kalau ada beban anak sekolah atau ada apa, mau buat apa, itu bisa diambil gitu. dan saya juga terima kasih banyak sama bang Jateng bisa menambahin modal usaha dan saya bisa mengembangin usaha dan saya juga bisa menabung buat masa depan anak yo selama ini aku percaya Jateng kenal ganggu tak gon ngurip-nguripi uh, tak go nafkahi anak bocu yes alhamdulillah Percaya, dan sekarang kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Prihatin Yanto. Dan Ibu Windarti, Puspito Ningrum, selaku pemimpin cabang Purwoda di Selama Siang Bapak Ibu. Selamat Siang Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. mbak. Halo Bapak, ya bisa dengar suara kami? Oh. oh bisa, okay. baik Ini Bapak Priya Ternyanto ini Katanya ini pengusaha persewaan tenda Dan pengusaha bantal dan guling Pak ya Iya Betul Pak ya? Iya Wah, aduh. besok kalau aku nikah pakai jasain dari Iya. Pak prihatin ini, kayaknya Betul Pak, bantal saya juga <laughs> udah terapes-apes Pak Boleh dong Pak. Iya benar, Indoors. jadi prihatin ini Bapaknya Oh iya <laughs> Bapak, luar biasa ya Pak kalau boleh tahu bergabung bersama tabungan BIMA dari tahun berapa Pak? Iya dulunya Ya, sudah pernah ke sini, tapi keluar lagi, masuk ke sini lagi, dari 2020, 2020? Ya, sampai sekarang. Oke, oh, oke okay. ya. okay, okay, dan asal, kalau kan? boleh tahu alasannya apa Pak, kok lebih memilih tabungan BIMA dari bank Jatang dari bank-bank yang lain? Ya, itu tabungannya itu enak. Sekarang kan bisa buat transfer, transfer, mobile time banking, itu. Iya. Kebetulan okay. ada mobile banking ya. Betul ya, jadi enggak ribet, semua serba bermudah. Bapak That's kita doain true. sukses selalu untuk usahanya Pak ya, Persiapan tenda dan juga bantal guling Pak ya. Amin. Amin. Amin. Bapak, Amin. Bapak Dan nah, segera kita akan mengundang ke atas panggung rekan-rekan saya, para notaris di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah. Silakan Bapak-bapak. Waduh, lagi santai dan enak ngobrol nih ya. Tapi udah okay. siap dong ya pasti untuk saksi nih buat acara ini. Pastinya yang pertama ini ada dari notaris Bapak Dr. Haji Sugeng Budiman S.H. S.P.N. M.H. ya Bapak ya. Selamat siang Bapak, share Bapak. Waduh ya. Dan juga ada dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus Rudianto S.E. Cek sound dulu, cek sendu. Cek, cek, cek Pak, cek suaranya. Waduh. <laughs> Dan juga dari Polsek Semarang Tengah Bapak Aibtu Abdul Basir. Seneng Pak ya. Semang apa ya? Sama. Besok kalau di Masela di Semanglima ditarik aja. <laughs> Oke. Okay. Meresahkan ini masalahnya. Dan juga. Kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian dimulai. Betul sekali. Untuk yang pertama, penekan menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Uh, dan yang kedua, menunggu komputer mengacak secara otomatis undian nanti ya. Dan yang ketiga, setelah muncul tanda ready Sesuai ya Bapak saya, silahkan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop. Oke, sudah siap Bapak perhatian? Ya, siap. Oke, ditekan tombolnya Pak ya, sesuai dengan saya sekali aja Pak ya. ya, ya. Oke, bisa tekan tombol enternya sekarang. Sekarang. Oke okay. kita lihat ya Jadi sampai dia acak-acak ya? Angkanya yeah. baik banget deh itu ini ya Ini para saksi juga dari dekat loh Pak Iya <laughs> harus melihat soalnya harus melihat detail Apakah yeah. ini uh, sah atau tidak ya Oke okay. Oke, okay. okay, kita pencer lagi Bapak silahkan Bapak Pencer lagi Silakan lagi untuk step ya Pak ya Start okay, Bagaimana, para, bagaimana saksi? para saksi sah atau tidak Pengundian untuk wilayah koordinator Semarang Nomor kupon dan nama-nama yang keluar Para saksi menyatakan Sah. Wow. Sah, luar biasa sekali Saya ucapkan selamat kepada pemenang Mitsubishi Xpander Nmax, dan juga emas Oke dan saya akan membacakan pemenang Mitsubishi Xpander Kita lihat di layar kaca kita Yang pertama selamat kepada Erna Wijayanti Cabang Purwodadi Dari Siem Cabang Kendal Yang selanjutnya Tugiem Capem Metro Peterongan Irfanto Capem Babadan Oke selanjutnya KPRI lusa Lusada Dinkes Demak Cabang Demak Dan ada Rejono dari Cabang Salat oh, Oke selanjutnya Selamat kepada para pemenang Mitsubishi Spendal. Dan sedangkan untuk pengumuman pemenang Yamaha MX dan juga emas... ...dilihat di seluruh kantor cabang dari Bang Jateng, surat kabar dan juga website Bank Jateng. Dan sekali lagi untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan BIMA di manapun Anda berada... ...untuk mengetahui pengumuman undian lainnya... ...jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel dari Bang Jateng. Jateng. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan BIMA... ...juga ada info menarik lainnya. Uhuh. Doo <imitation> do